Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Munculnya fitnah. Sahih al-Bukhari nomor 3249. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saat beliau di atas kibar." Sungguhnya fitnah akan timbul dari sana. Beliau memberi isyarat ke arah timur, tempat terbit tanduk setan. Pesan, sebuah fitnah akan muncul, dan asal fitnah itu adalah dari arah timur, yang disebut sebagai tempat terbitnya tanduk setan. Hendaknya setiap orang dari kita memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah tersebut. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya.